Jenawi wima mimiti umur 5 tahun, mimpinya na, mimpi mah, mimpi ulin di pangimpian, sengit ulin haus, sengit haus, hingin minum, minum di sumur beak ke sumur, minum empang beak di sedot di empang, minum ke laut, laut kandas diinum ke be, haus kan hebae, udang bebeja cara makna kiai Umar itu kayak mimpi na, diusah aku umah Umar, udah oh, bebeja kasasanya ceng. Selamat pagi, temurunan bakal jadi ulama gede Lantaran cai adalah ilmu yang hikmat, sihat, dan ulah nyata. Masya Allah, eh, nama pemimpin yang lain mimpi koski turun, udah, udah, udah, udah, udah, mau Paling rendah udah, anak udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, milik ah, milik hayang kiwi where kiwi ngompol. <tuh> <tuh> kata impian ulama itu baik tak. Nehela, Sheikh Nawawi, seingat saya itu dididik kiai Umar talar Quran. Guru pertama adalah bapaknya Kiai Umar. Seingat saya tulu tahun ngapalkan Al Quran, tiba tahun katilu sabarat tahun dah. delapan tahun, tidak delapan tahun menyehennya hayang ke Jawa. 8 tahun kita mulai ke Jawa, so. di Jawa, Jawa Timur, 7 tahun. Nah, saya 8, tambah 7 tahun, 11 tahun, balik dari ke di, Saya balik dari ke diri, di tes Kuki Umar, seluruh ilmu, 12 tahun umur, 11 tahun, bisa Kabe. 11 tahun bisa Kabe. Timur Jayama keluar Nisbisa Boro-boro sebelas, dua belas, empat, imu, imu, satu, imu, impuh, wambai, wambai, wambai, wambai, wambai, wambai, wambai, wambai, wambai, wambai, wambai, wambai, wambai, wambai, wambai, wambai, wambai, wambai, wambai, wambai, jadi wambai, wambai, wambai, wambai, wambai, wambai, wambai, wambai, wambai, wambai, wambai, wambai, wambai, Ya wambai, ya didinya didi -didi dididik dari kucing umar teh diselamatkan misa misa lantaran loba jasa nomor santri umur sebelas tahun ori kat bapak anak teh di mana maneh memisah bayar di ditu misahlah tanara pasisir ngernan didinya lah maneh nanyain pada umur sebelas tahun loba nungaraji kadinya ngan ayah ilham si bapak anak memeh mau Iya nawawi tetep kudu masantren deh tidinya mawak bapaknya langsung nyana berbeda gak emak ngarik masantren deh, cak emak na maneh atur alas bae dat masantren mah ngan mungguru ncang ngetah balik ulah baliknya emak, emak, emak baik rindu emak, rindu baik emak, emak, emak, sakit tuh mungguru ngetah balik, kakaknya abis ulas ular balik aku rupin pecip emak urang emang orang gitu apa itu mas antren hehehehe <laughs> emang orang yang saya nih yang balik mau balik balik mungkung ayah kayaknya emang jeng abad kayak gitu emang um, arahnya hehehehe wakubalik dulu mas antren yang minggu balik emang kadutnya keceleran emang saya kemana aja mas antren emang apa hehehehe <laughs> nah gitulah Tuhan Nawawi nyanseh Nawawi mah bogaka istimewaannya ini di umur 11 tahun begitu mas antren ke Jawa nyana dia dititipan tongkat tungken, dititipanku saheta kulugai. <tuh> Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nawawi engine berangkat, puenin berangkat. Nek istiqomah tangkap bawa aku mana? Kamana baik ulah datang tak terlibat. Cek saya itu aku lama budak, belum pakai tongkatnya kurun tahu tahu umur 40 tahun gua iya kiki kiki itu makai hey, nana besi pajar kawak pada kipayu maki hentai tukang mau kulang tapi saya nama iya kita mau bawa baiknya sewaktu-waktu ayah kepentingan bawa ditanya saha ayah ay, iya aki uh, lah nanya kenaran satu petika bakal ke panggilan ke mekah ayah itu bakal ke Mekah jika nama iya saki jaman esek na pokoknya gua iya bawa kaya di muka Jom Mas Antren, berangkat nge pesenet Tentak kalau berusaha berhubung uram tak ayat tak urang turus di sehna Oh, tak kamu di dia ini mau ke salasah Pahingan heseh baik Nenya aku ngana pesenet aja, pahingan pesenet aja, heseh dan dia Heseh Aduh aku baru Salah kajian Berangkat sehna langsung ke Jawa dibawa baik Ter -ter -ter -ter. ayah ngaran kiai Arifin di Jawa Timur Mas Antren lah didingnya sebabnya Mas masantren cuma satu tahun kedua dua kita balik ke eh? ini pula masantren ke mana-mana deh balik baik kecuali anjing kayaknya bakal di udak-udak musuh di Bansen ke Mekah baik. Uari manggis balik dua tahun, dua tahun masantren di Kiai Arifin. Baliklah. Sei nawawi luh pas, lain naik kinosa. Lain naik asansa. Haji Jamal mah kuaring geus boga anu gede teh nu jangkung ngabunul karena aranna. Ki Jamal mobilanna teh nu jangkung. Kula ge teh nyawang jangkung pokona. Goreng sono manyang. Ki Bayu nyaya-aya bae berkat <laughs> berangkat di Jawa Timur numpang datanglah ka alas roban di alas roban e, e, luar biasa kita tahan lulus nyayang dahar nyayang kemana pas di alas roban kudu nyilip, kudu sare Nayalah, nyalih ayah lampu dua, kurung luar biasa. Asalnya itu saung, caknya mahir. Asalnya itu saung, betika kejeroh, kalau lafro panas, bekik kejeroh, bener. Ayah saung, alhamdulillah, herap ya Alamin Ditendenglah tongkat nak dijeruh saung, nyanyiannya kejeroh. Aduh, minta maaf, cakilah ini, ayah ampar segala rupa, nanti tukul si bebek, jah, kamu buka, nak disajin di luar, bayilah ayo lawan ka juruk isuk isik bedet bebnya geus teu kuat Langsung bae jangan sare. Eh, kudang ngadenge awan. Duh, Pak Ucar nya. Wak azan oh, -oh. di mana jadi luung tapi kada kudang oh, subuh. Nangan cai. begitu tuh nangan cai wudu ke salat subuh, ngada salat subuh. subuh kadinya deui kaguha, ekanon eh ka lawan ka tongkatnya begitu dicokot eh luhurnya kaget luhur nah caket tenako eh di tihah nutup orang orang nang yana sare teh sare dijuro bahan orang mukunya nang dipakai ampar teh oleh ta orang masyaallah nangage kagak didele nang yana teh lain ore sarung ini baik beras jaraknya baik. Itu dia orang. Bagaimana kita didinya? Ya allah, bisa selamatkan kugusi Allah. Begitu mana hananul dasir ngomong orek. Kula di dia udah seratusan tahun dititah kugusti, justru kula titah ngelintuhan awak dipersiapkan jang sare anjing dilepah kula. Ih, orang ngomong kasihanlah. Yang mak, dari gotong karena berborong ngomong orek. Meringkong, nyake kurai, tentu modal doang. Orang cara didinya Terus salam, Assalamualaikum ya orang. Aku salam hati-hati. Kau orang lain si pilih salam. Masya <sian dan kesalahan> Allah, kering. Istimewa, seheres. Baliklah tadi, balik tadi ke Purwakarta. Ke kesehi sub, asam balawini. Didihnya kesehi sub, nyari murid-muridnya. Maghrib, bakal ayah Muridku lah tewalin, padahal jadi wali. Tewalin ngomong, sing HD, wah kemudian hormat. Sing HD, ulahku maha kumaha, kumaha. Awal hati, hati bener, bahasa maghrib dah. Uh, dihormatku kagak, vaksin awal ikut hahawan, dihormat aih kenyahun kain kok dihormat mungil saya nawuti hormat ayah jaya malay bu belum tuh ngormat siapa oh apa lagi <tik> saya nawuti mungil ayah jaya jadi hormat tahu siapa itu pasalnya itulah saya nawuti didinya terus saya nawati masantrin telilah hanya sabulan kedua anak tukang kertas kue di bumi sehir supaya sembaruan satu sesuatu ngepel pas di meja saya Yusuf masalah teks yang masalah apa namanya ini keburu ngepesolep duha di jalanannya punya ngejawab di Jawa di, lam terkep kep kep kep kep titik-titik kenapa Palingan Zahid Yusuf keringa doa Dari justi, abdi juga masalah Hanya sabulan itu tebak tebakku abdi Coba pang Ngerekin ilham Tiba ini tiba datangnya Coba jawab Salat duha, tas nangis Terus Kakorsi tadinya Lari mengelian kitab dibuka Ayah Ayah jawab Ayah saya ingin mengulas salam titik-titik. <tik> Waktu menghakimi jaya mengulas salam Nur Jaya <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> Ya Allah, masya Allah. Kita yakin langsung ke ayah, ainul patroko, Izzah, Iji, buat Oh, di antaranya ayah Nawawi, masya Allah. Panggil Nawawi tadi. Wallahi, cek buru nabi demi Allah. Kaulah dengan rendah hati pakai bahasa orang Arab najpanjang, digurtalar sebenernya mereka. Aiyah <Gortun turkey> ya Arab lagi. Wallah, demi Allah, anjing adalah lain murid gula tapi guru. Ciri kenal ciri gula murid? Yesah, yang menulisin aku. Muhoon buatan abdi. Alhamdulillah, harus ya bila langsung ya aku. In gunawan wassalam titik-titik bungkanya titik. huwa. Ini waduh, ya Allah, nawawi istimewa, idenya langsung kita balik, ingat keindungnya ulah tak balik, mun guru balik. Idinya disebar ya balik balik, Syekh Nawawi jadi kebenaran, belanda diurang ke kemujeng nahe Syekh Nawawi boga murid di antarana, puyuhkuah Hairun, kula anak abah kula, abah kula putra abah haji Romi, abah haji Romi putra ki Hairun, ki Hairun iya, masaan Nawawi, umurnya kolotan murid daripada Syekh Nawawi, ngaji tamat-tamat ke Hairun, muahah Mula harta ini nama hobi, namun harta dua ribu ratus di belas aja. Dua ribu ratus tiga itu mulu harta apa? Empeng, mulu hati, alfiyah di kumis, di kumis. Alfiyah di kumis, iman teks, iman teks di bulu suku. Meniran dipakai akhir harta iman kumis dari krobek. Maaf, insinyur masyaallah, balik ke dia, Belanda. <tuk> eh, nah gitu ngaruh nang manggil Syekh Nawawi sekali dua kali, tiga kali ternyata benar Syekh Nawawi dek di trek di roga hayah, di bulu Syekh Nawawi. Iya kaki-kakiteh kek apa di Mekah. Ngalametkin diri Syekh Nawawi murid sekilobaknya di Dier, jing di butuh di Banten. Jing mana-nana hayah mudahkin elmo ka ahli-ahli Banten. Tapi situasi dan kondisi itu memungkinkan. Berangkatlah Syekh Nawawi, Mekah. Nyelamatkan diri, Syekh Nawawi, umur nyelamatkan diri, umur 15 tahun. Kamakah teh umur 15 tahun? Masya Allah, urama 15 tahun, Ki lempeng. Syekh Nawawi di otaknya, iya Ku Di dadanya ke skiru, Ku Elm. Berangkat umur 15 tahun, Mekah langsung kicin di Shib Ali Shib Ali kira-kira 500 meter ke haram itu Shib Ali belah dia Shib Amir iya Shib Ali belah dia e, Nuku mai iya jadi Istana Raja berarti disebutnya gunungan Jabal Abikubes Jabal Abikubes Shib Ali Shib Amir itu di Kiki kayak misalnya kamu kamu he he <laughs> <laughs> nah kebelah dia dan Shib Lel ke dia napalak, I dia balak berdiri, keberdirian nak balak jadi, naya tak. Mekah, muka berdiri terus jalan kajiat sud, kerit. Naya lah Syeikh Ali, didinya lah Syeikh Nawawi ibadah tergusi Allah.